kok ngelihat kali ya guys ya Mali, guys ya. tunggu tunggu guys tunggu tunggu tunggu halo guys welcome lagi bersama saya bang Mario kosong penyiming jangan lupa like komen, share dan subscribe tadi aku main ini guys cars melator jadi kita akan main mau roblox pakai mobil bumi ya bumi F Tiga nih bisa komen ya. Eh mana ini? Aku mana naik mobil-mobilannya woi. Sekarang aku cinta mobil-mobilan nih ya, kelas mobil-mobilan gitu ya. Kok duduk, -duduk di belakang sih? Di sana, sana woi. Cuma mau eh. Mobilnya mau ini. Eh. Eh. Hei susah kali mobil dibawa cuy Suri guys, suri, susah kali Susah kali mobil dibawa, mobil kesultan semua Is per Sultan ini? Woi Kok susah kali mobil ini? Karena ini kan, susah sekali, bobo kan, samping, Maaf guys, jangan emosi, jangan emosi Eh biasanya tuh E kan Hmm, kita pakai mobil BMW tak empat eh, m empat m empat empat tak empat tak ya tak empat tak empat tak empat tak BMW M4 tak M5, ya BMW M4, ya. M4 ya Oke, kita mau tak empat tak jalan tak empat tak teori tak empat tak empat tak empat tak empat tak empat tak empat tak empat tak tak tapi tak kan, empat inilah BMW kita isi minyak dulu ya, kan waktu tiba-tiba habis minyaknya ya kan minyaknya masih banyak eh tanggungkan -tanggung aja boleh seribu biar puluh biar ya, kan minyaknya kan kan e. eh itu sih minyaknya bang jadi ini, ini kalau dibuat ini pertanyaannya jadi untuk apa untuk gunanya kan guys, kok isi minyak ya kan simbang bakar bau di kita guys mana nah, nih. udah cuman biasa aja ya Allah ya Tuhan ku, cuman biasa aja guys, cuman biasa aja rupanya lah biasa aja ya salah tuh udah sini keluar dah Pokok bisa beli 4 kita, oh bisa guys Kita akan keliling-keliling ada, suara ada suaranya nggak? nanti nggak ada suaranya Woi mana suaranya Wadah, oh, ada, ada, ada, ada. <tik> Eh eh eh eh guys eh eh eh eh eh pula ih eh. Gila sih guys, bagaimana? sumpah Tori, Tori bermari at ngejek -nge masjid -nge -nge. kepala san. Ada catatan. Apa katanya? Mompong tadi ya habis keminyaknya. Kau RX-nya tahu. Tapi masih ngumpulin masih inilah, BMW 4 aku ya kan, yang GT itu aduh aduh PC aduh MPC-nya aduh aduh. udah sangkut udah lah, lah, sangkut lah ini. Ya robok sudah mulai rusak ya, guys ya, robok sini udah mulai rusak nih kayaknya. Baru tembakan pisau aja udah gitu. Senang banget sekali. <tik> Selainnya apa lagi ya? Coba kita lihat dulu. Ada bm empat kita pakai, ada Nissan, ada bm t, 2008 kita tinggal rempik bawah strok strok mobilnya nih. Ada forkorkus, ada kia street, ada cepol kemareo, ada cikilia, ini nisan nisan nisan, tuh aku mah tengah nisan, bagaimana sih mobilnya di sini? Oh, kantin juga ngobrol ya, macam abang marah kosong penggilingan kan, gila gak sih? Ini salah, betul, ini nih sedikit kali, ah mengapa nih mengapa bang? Oh uh, apa uh, itu? Ah, susah lah, Alhamdulillah Endingnya berat kali Masuk aku ending berat, guys Masuk aku banyak oh